Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mama Kinan wife nya Pak Khairullah yang disayangin Khairullah bukan disayang saya nih ya. Nih saya wali kota Tangerang sama Pak Inspektur sama Pak Jamal, Pak Jamal. Ya, siap, nah, sama Kadis Pendidikan ngucapin selamat ya. E, ibu punya suami yang berintegritas ya mudah-mudahan beliau jadi terus jadi motivasi. Buat seluruh kota Tangerang ya dan kita doakan mudah-mudahan uh, Pak Herullah bersama keluarga senantiasa dalam limpahan Rahmat Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan tetap semangat dalam pengabdian untuk kemajuan kota Tangerang dengan berintegritas. Tangerang, ayo-ayo. Sukses selalu, sehat selalu. Ya Ibu.